serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang, memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan terbaru seputar idola kita. Lesti dan Rizky Billar tentunya. Baiklah, para sahabat yang selalu dimanapun kalian berada, untuk menemani santai sore kalian saat ini, kami akan memberikan informasi terbaru dan menarik seputar idola kita untuk mengawali percobaan kita di sore hari ini pastinya menggunakan akan memberikan kabar-kabar spesial. Kita ke kabar pertama persahabat ya ada ungan spesial dari akun Indosiar yang mengunggah sebuah postingan foto animasi ya. Wah wow, perhatikan nih ada sebuah postingan foto terbaru persahabat yang memakai kerudung dan senyumnya itu loh masya banget ya. Ada sebuah kalimat sebelumnya yang dituliskan lewat kalimat caption oleh akun Indosiar. Kalau ada yang bisa tebak, ini siapa? Kalian luar biasa. Hayo, tulis di kolom komen ya. Tuh, persahabat yang suruh menebak nih, pulsingan terbaru dari akun Indosiar. Kalau dilihat-lihat sih, persahabat ya, untuk raut wajahnya ini sudah tidak asing lagi, ini adalah Bunda Lesti Kejora. Bundanya Abang El. Wow, Masya Allah banget. Kita lihat di kolom komentar, banyak tanggapan. Banyak respon yang diberikan oleh para sahabat Leslar, yakni dari akun Al-Khalifi Bilfati, mengatakan di kolom komentar, Masya Allah, siapa lagi kalau bukan bundanya Abang El, kesayangan kita? Wah, Masya Allah banget ya, respon yang sangat luar biasa dari para sahabat. Kita lihat juga ke komentar lain dari akun iya.rasliana. Mengatakan di kolom komentar Bunda Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar katanya tuh wow Tuh persahabatnya wajah yang diunggah ini memang tidak asing lagi ini adalah Bundanya Abang El Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik untuk Bunda Lesti dan Bapak Bilar Amin Berikutnya para kita lihat juga keunggahan dari ig nya Papa Bilar Satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan para ya, Berada di Rajasi Cilegon Center Mall Tepatnya para ya, pembukaan atau grand opening dari Rajasi Wow, masyarakat banget ya Penampilan dari Papa Bilar sungguh membuat kita semakin bahagia Alhamdulillah mudah-mudahan tentunya lancar terus sukses terus untuk usaha rajasi milik Papa Rizky pilar bersama kobas dan kau Ko chris berikutnya juga persahabat kita lihat ini ada sebuah unggahan dari chris bastian ya mengunggah sebuah postingnya persahabat Bapak ya Pilar ternyata waktu pembukaan ini memberikan pantun persahabatnya untuk warga yang ada di Cilegon. Wah, wow, masya Allah banget Cilegon luar biasa sih kata Papa pilar ya. Tarung bec di oktagon. Penyambutannya itu masya Allah banget, luar biasa. Ini kita lihat juga persahabat ya. Detik-detik Papa Bilar tentunya dijaga ketat nih oleh beberapa petugas di mall Dan ada juga Bang Boril yang selalu tentunya untuk menjaga Papa Bilar Masya Allah persahabatnya banyak sekali antusias dari warga Cilegon Bahkan di luar Cilegon juga ada yang di Bekasi malah ya Turut menghadiri acara grand Opening Mudah-mudahan dukungan semakin banyak Doa dan support semakin banyak dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita. Postingan ini, momen ini pun diunggah kembali oleh akun Saberutengan. Kalian ada kalimat caption juga yang dituliskan, "Masya Allah, next dan below first banten juara, kira-kira marcona, ikut foto enggak ya? nggak kebayang, atau itu kalau bunda dan abang il ikut, masya Allah banget ya." mudah-mudahan saja tentunya Papa Bilar selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Amin ya rabbal alamin dan selanjutnya juga bersama di postingan ini tentu banyak sekali tanggapan komentar salah satunya dari aku Lilia skor 2 Aku lihat live-nya tadi terharuin banyak yang sayang mereka sampai kakak nggak bisa keluar. Sehat-sehat anak baik, kesayangan Bunda, Papa Bilar, Bunda Lesti, Abang El. Semoga karirnya semakin bersinar dan tambah sukses dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Amin. Wow, luar biasa banget ya. Pentingnya inilah yang membedakan dari Leslar, sahabatnya Bahwa Lester tentunya dengan kerendahan hati. Mudah-mudahan tentunya banyak doa-doa baik di luar sana yang semakin tentunya mendoakan buat Leslar. Amin. Berikutnya, kita lihat juga di sini ada mau spesial. Bapak Bilar sahabat, ya, Tentu mendoakan uh, anak kecil ini." Wah, luar biasa banget ya, ketulusan dari hati seorang Rizky Bilar. Mudah-mudahan juga, persahabatan ya, abang Bilar ini selalu banyak doa-doa dari anak-anak yang tulus mencintai idola kita ini, masya Allah. Terima kasih, Bapak L yang tentunya mendoakan dengan baik buat adik ini, Masya Allah ya. Dan kita lihat juga persahabat, di postingan ini juga tentu banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan. Takkan di kolom komentar, Masya Allah, Amin, semoga apa yang dicita-citakan sama anak kecil ini, semoga tercapai, Amin. Ternyata persahabat yang kecil ini, cita-cita yang -cita jadi penyanyi seperti Bunda Lesti ya, Masya Allah, mudah-mudahan saja tercapai nih cita-cita yang diciptakan oleh ade ini. Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya, tentunya jangan sampai lupa perselabat ya untuk selalu mendukung karya terbaik Lestar Entertainment, karena vlog terbaru juga sudah di -up Aparang ya, untuk unboxing semua kado dari Bunda Lesti Kejoran nih yang unboxing,